lagi nih di selamat pagi teruna adik-adik gimana nih kabarnya hari ini kakak harap adik-adik baik-baik aja ya nah pagi ini kakak mau temani adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan nah bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kisah para rasul 4 ayat yang ke lima sampai yang ke 12 sebelumnya mari kita berdoa Tuhan yang baik terima kasih karena engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk kami bisa mengikuti saat teduh Kiranya yang kau mengerti kami agar kami bisa mengerti saat teduh pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, bacaan kita dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-12 yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas.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 Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam dia. Sebab di, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, untuk jenuh judul renungan pada pagi hari ini, yaitu Yesus tidak ghosting. Sahabat Rona, istilah ghosting saat terenungan ini dibu dibuat sedang ramai-ramainya dibahas di media sosial. Istilah ghosting menjadi viral di kalangan generasi muda. Hal tersebut karena ghosting nampak begitu dekat dengan pengalaman mereka yang sedang berpacaran. Namun demikian, sesungguhnya bukan hanya kamu muda yang mengalami ghosting. Banyak orang dari berbagai kalangan mengalami ghosting dari mereka yang sayang karena berbagai penyebab Ghosting adalah istilah awam yang diberikan kepada perilaku menghilang yang dianggap seperti hantu, tak terlihat no respon dan tidak diketahui keberadaannya Ketika Petrus dan Yohanes berhasil membuat orang yang lumpuh sejak lahir menjadi berjalan mereka ditangkap mereka diperiksa dengan sebuah pertanyaan, dengan dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kaum bertindak demikian itu? Mereka dengan tegas mengatakan dalam nama Yesus Kristus. Tentu buat memimpin pemimpin Yahudi, serta tua-tua dan ahli Taurat adalah per, pernyataan lucun. Sebab, bukankah Yesus telah mereka bunuh? Bagaimana Yesus masih memiliki kuasa untuk berkarya melalui murid-muridnya Apakah itu berarti Yesus masih ada di dunia ini? Mereka semakin tidak bisa mengelak karena buktinya ada Orang yang lumpuh dari lahir dan saat itu berusia lebih dari 40 tahun Telah sembuh karena kuasa nama Yesus Kristus Nah, Sobat Runa, Yesus Kristus selalu ada dari dulu saat sekarang sampai selamanya ia tidak melakukan ghosting kepada kita, Ia mengasihani dan sangat mengasihi kita. Bahkan ketika kita mengira ia menghilang, dia tetap ada dan menolong tepat pada waktunya. Dengan kuasanya yang hebat tentunya. Ia sahabat yang setia. Hebatnya lagi, di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya ada, hanya ada di dalam dia. Jadi jangan merasa terabaikan. Demikian lindungan kita pada pagi ini, adik-adik. Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah uh, memberikan pengajaran pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati uh, aktivitas kami selanjutnya untuk hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu ya, adik-adik. Tuhan memberkati.